Oh, oh, oh. Halo sahabat di sini saya akan merekomendasikan herbisida serendi ya. Yang pertama, herbisida serendi yang berbentuk tepung, yang digunakan bisa disemprot dan ditabur bersama pupuk ya di waktu pemupukan. Serendi ini memiliki bahan aktif bispirobac sodium dan pirezo sulpuron saya sangat merekomendasikannya karena di usia atau di usia padi baru setelah tanam ya dan umur 0-5 HST bisa kita gunakan untuk pencegahan gulma pada padi tanaman ya tanaman padi di sawah ya seri ini diproduksi oleh CV Putra Mas Group yang berbentuk banyak yang sebenarnya dari bahan dan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi gulma tapi ya salah satunya seri si ini yang saya gunakan karena zat aktifnya yang sangat berperan penting ya dalam mengatasi gulma ini yang pertama ya seri si dan yang kedua Saya merekomendasikannya obat herbisida sistemik juga. Namanya Tigol 10 WP. Yang memiliki bahan aktif etil pirozosulfuron. Herbisida sistemik yang bisa mengatasi daun lebar daun kecil di waktu usia 0 sampai 5 HST ya berbentuk tepung juga ini ya kita bisa menyemprotkannya dan bisa menaburkannya di lahan sawah dengan bersamaan pemupukan oke itulah tadi yang masing-masing ini bisa menghabiskan 4-8 bungkus ya per hektarnya. Serendi dan Tigol. Anda bisa memilih salah satunya untuk dipakai ya. Semoga rekomendasi saya ini bermanfaat dan terima kasih. Salam karya